Manchester City secara dramatis berhasil memenangkan gelar Premier League musim 2021-2022. Pasukan Guardiola menang 3-2 atas Aston Villa. Sempat ketinggalan 0-2 lewat gol dari Mati dan Filipe Kotingho. City berhasil comeback dengan mencetak 3 gol dalam waktu 5 menit. Ilkay Gundogan menjadi pahlawan City dengan mencetak 2 gol dan 1 gol dari Rodri. Keunggulan 3-2 bertahan hingga akhir. City juara dengan perbedaan satu poin atas Liverpool yang juga menang atas Wolves dengan skor 3-1. Bagi City, gelar Premier League tahun ini menjadi yang keempat dalam 5 tahun terakhir. Total, City berhasil mengoleksi 6 gelar di era Premier League menggeser Chelsea yang memiliki 5 gelar. Jalan terjal dilalui City untuk meraih gelar Premier League musim ini. Sempat tertinggal dari Chelsea di awal musim, City bangkit dan unggul 3 poin dari peringkat 2 Liverpool di pertengahan musim. Namun City sempat kehilangan poin dari Liverpool berhasil mempersempit jarak. Pada akhirnya, City juara dengan keunggulan 1 poin atas Liverpool. Inilah momen-momen penting yang membawa City menjadi juara di Premier League. Kemenangan penting diraih oleh City ketika bertandang ke Stamford Bridge pada bulan September. Gol tunggal Gabriel Jesus membawa City memperpendek jarak dengan Chelsea yang saat itu sedang memimpin klasemen Premier League. Setelah itu, Chelsea menuai hasil buruk, dan City pun mengambil alih posisi puncak Premier League untuk pertama kalinya di musim ini. Sejumlah fans pun mulai percaya kalau City akan mengulang kejayaan musim lalu. Setelah itu, performa City terus membaik hingga mereka menang 12 kali beruntun dari bulan November hingga Januari. Dalam 12 kemenangan tersebut, City mengalahkan lawan-lawan tangguh seperti Manchester United di Old Trafford, Arsenal di Emirates, dan Chelsea di Kandang. Sayangnya kemenangan beruntun tersebut harus terhenti ketika mereka ditahan oleh Southampton. Southampton Kemenangan beruntun tersebut membuat City sempat unggul 13 poin dari peringkat 2, yaitu Liverpool. Meski pada saat itu Liverpool memiliki jumlah pertandingan yang lebih sedikit. Namun keunggulan 13 poin ini menunjukkan konsistensi City di liga terbaik dunia ini. Setelah meraih hasil kurang memuaskan di awal musim, di titik ini sebagian besar fans sepak bola mengunggulkan City sebagai kampiun Premier League. Liverpool menjadi rival terberat City di Premier League selama 5 tahun terakhir, termasuk musim ini. Tidak dipungkiri lagi, skuad Asuhan Klopp sangat tangguh di musim ini. Mereka menunjukkan konsistensi yang bagus di kompetisi terbesar Inggris ini meski sempat ditinggal pemain penting. Dua City melawan Liverpool seringkali dikatakan sebagai penentu juara. Ya, mereka tidak salah karena City dan Liverpool hanya terpaut satu poin di akhir musim. Bagi City, tidak kalah melawan Liverpool sangat membantu mereka menjuarai Premier League. Di dua pertemuan mereka di musim ini, skor berakhir sama persis yaitu 2-2. Seandainya City kalah di salah satu pertemuan, gelar akan jatuh ke tangan Liverpool. Liverpool pun akhirnya berhasil memperpendek jarak dengan City di papan klasemen. Setelah tertinggal 13 poin, mereka hanya terpaut 3 poin di dua pertandingan terakhir. City juga sempat terpeleset setelah ditahan imbang oleh West Ham, sehingga mereka hanya terpaut satu poin. Di hari terakhir, City yang tertinggal terlebih dahulu berhasil melakukan comeback dramatis di 10 menit terakhir, dengan Ilkay Gundogan menjadi pahlawan dengan mencetak gol kemenangan. Liverpool yang juga menang atas Wolves, harus puas berada di posisi kedua. Itulah momen-momen penting yang membuat City meraih titel Premier League di musim ini. Pastinya persaingan akan lebih ketat di musim depan, dan akan lebih sulit bagi City untuk mempertahankan gelar Premier League. Tetapi untuk sekarang, City tetaplah tim terbaik di Inggris dengan pelatih yang hebat dan permainan ciamik.